Gambar bercahaya dari teleskop antariksa Hubble atau ESA ini menunjukkan Z22915, objek langit yang terletak sekitar 350 juta tahun cahaya dari bumi di konstelasi Lira. Z22915 adalah salah satu objek langit yang menarik yang didefinisikan sebagai beberapa benda-benda, terkadang sebagai inti galaksi aktif atau AGN, terkadang sebagai kuasar, dan terkadang sebagai galaksi Seyfert. AGN atau inti galaksi aktif adalah wilayah kecil di jantung galaksi tertentu yang disebut galaksi aktif yang jauh lebih terang daripada bintang galaksi Luminositas ekstra disebabkan oleh keberadaan lubang hitam supermasif di inti galaksi Materi yang tersedot ke dalam lubang hitam tidak pernah jatuh langsung ke dalamnya Melainkan ditarik ke dalam piringan yang berputar-putar Dari situ ia ditarik ke arah lubang hitam Piringan materi ini menjadi sangat panas sehingga melepaskan sejumlah besar energi melintasi spektrum elektromagnetik dan itulah yang membuat AGN atau inti galaksi aktif tampak begitu terang. Kuasar adalah jenis AGN atau inti galaksi aktif tertentu, mereka biasanya sangat terang dan sangat jauh dari bumi, beberapa ratus juta tahun cahaya dianggap dekat untuk sebuah kuasar menjadikan Z22915 positif lokal. Seringkali, AGN atau inti galaksi aktif sangat terang sehingga sisa galaksi tidak dapat dilihat Tetapi, galaksi Seyfert adalah galaksi aktif yang menampung AGN atau inti galaksi aktif atau kuasar yang sangat terang sementara sisa galaksi ini masih dapat diamati Jadi, Z22915 adalah galaksi Seyfert yang berisi kuasar dan menurut definisi menampung AGN atau inti galaksi aktif Klasifikasi dalam astronomi bisa menjadi tantangan Nah teman-teman pecinta astronomi Begitulah penjelasan singkat terkait Hubble Menyelihat galaksi aktif yang sangat menarik Atau objek aktif yang sangat menarik Yang 350 juta tahun cahaya Yang disebut Z22915